Sejak bulan 12, kami dibawa oleh tim Kanopi ke Lombok untuk belajar menganyam di Beleke. Memang uh, Kanopi ingin perempuan-perempuan ini maju supaya bisa menambahkan penghasilan ibu-ibu rumah tangga, bisa membantu ekonomi juga. Uh, syukur Alhamdulillah sekarang dengan ada pendampingan, sehingga teman-teman terbangun gitu, semakin dia bisa, yakin untuk ke, memulai bisa berbudidaya gitu. Tata kelola pembangunan itu harus berprinsip terhadap pengolahan ekosistem, pemberian masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di situ memandatkan kepada para pihak termasuk pemerintah daerah tadi melakukan tata kelola lingkungan dengan konsep-konsep e, keberlanjutan termasuk dalamnya cagar biosfer apa karena keberaman hayati e, pemberian masyarakat. Nah sudah saatnya karena perjalanan panjang itu selalu harus dimulai dengan langkah pertama industrialisasi itu harus mulai dibincangkan.